tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, teradik dan terhayat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar mana pun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Bang akan memberikan informasi menarik di yang terbaru seputar idola kita Gungan pertama Bang akan menginformasikan kepada kita sama para bahwa kita wajib untuk mendukung karya terbaik dari Leslar Entertainment, yang mana Vlog terbaru sudah diunggah di channel YouTubenya Kak Bilar, persahabat yang wajib kita dukung, support. Mudah-mudahan viewersnya bisa lebih mencapai di angka jutaan persahabat ya. Support yang terbaik bukannya untuk karya dari idalah kesayangan kita. Dan kita lihat persahabat di vlog Kak Bilar banyak momen romantis dan cute banget. Di sini kita lihat momen cute dari Dede elastik kejora, persahabat yang sedang joget nih. Wow, di bawah happy aja ya. Giat banget persahabatnya walaupun tentunya Bu Mil cantik ini selalu banyak yang menghujat, selalu banyak yang memfitnah Tetapi bumil cantik ini selalu tegar dan kuat. Mudah-mudahan selalu banyak orang yang mensupport dan mendoakan pokoknya untuk idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga persahabatnya di sini banyak sekali komentar dan tanggapan yang diberikan dari para fans. Salah satunya dari akun Instagram. Dwinger 185 mengatakan baru satu kali, ntar lagi seru bingit, katanya tuh mantep banget persahabat ya. Yuk kita selalu kompak dan solid mendukung yang terbaik untuk diri dan kakak pilar. Komen berikutnya ini adalah momen yang sangat membuat kita semakin bangga dan bahagia kepada Leslam. Ini salah satu bukti kasih sayang yang sangat tulus dari seorang rizki pilar untuk lesti kejora. Jadi pengen banget, persahabat ya. Mudah-mudahan selalu bahagia untuk rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar. Postingan tersebut diunggah kembali oleh akun ama-amiskor Kalimat komentar pun banyak sekali diberikan dari para fans, yakni dari akun Instagram. Ami Maru Terisa mengatakan barisan satpam langsung panik siap mu semua Mak ketika bu bos pura-pura mau jatuh tuh, <tuh> Cute banget di sahabat ya Selanjutnya komentar lain diberikan dari akun Milan 7440 Bunda Utun mau jahilin papa Utun salpon teknologi panik kirain kali sih pingsan kali ya <tuh -tuh> Ini luar biasa kecutan yang diberikan langsung dari idola kesayangan kita Selanjutnya kita lihat juga ada sebuah unggah spesial momen juga kita dapatkan persahabatan. Ya. Ada postingan foto Lester di acara belak belakan bersama selfie, yang mana tentunya ada sebuah kalimat di sini sehat selalu sampai persalinan amin. Ini adalah doa yang terbaik juga. Mudah mudahan doa baik dari orang orang baik terkabul. Tentu kita sebagai fans hanya bisa mensupport, mendukung dan mendoakan untuk dedek dan kakak Pilar. Berikutnya juga kita lihat persahabat aduan terbaru dari Rizky bila di akun Instagram pribadi miliknya dua jam yang lalu mengunggah sebuah postingan nih ada foto Dedek Lasy yang sedang tertidur dan kita lihat ada foto USG juga nih persahabat ya masya Allah kata kakak Bilar nih lebih mirip siapa slit satu apa dua dan kita lihat aja ke selisir kedua persahabat yaitu Masya Allah banget ya kalau diperhatikan sih hidungnya mirip banget sama kakak Bilar ya Masya Allah mudah-mudahan BBL selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dan kita lihat juga lanjutan caption yang dituliskan oleh kakak Bilar sebenarnya nggak penting sih harus mirip siapa yang penting anak kami sehat mohon doanya bersahabat ya pastinya kita selalu mendoakan untuk kesehatan baby dari Lesti dan Bilar dalam postingan tersebut juga banyak komentar yang diberikan dari para sahabat terdekat juga pesaba ya, dari ji nih berkomentar hidung Kak bilar bibir Kak Lesti yang enggak sih katanya tuh dan berikutnya juga komentar lain diberikan dari Bunda Inul ya di sini Berkomentar hidungnya mirip aku deh kata Bunda Indol, Masya Allah banget luar biasa Mudah-mudahan banyak orang-orang hebat dan orang-orang baik mendoakan sebuah lesi dan Bilar Dan selanjutnya kita lihat juga nih ada unggahan vitamin bahagia tadi sore dari Dede Awasti Yang mengunggah sebuah pasangan foto di guest pribadi miliknya yang Masya Allah semakin hari semakin terlihat sangat cantik Mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kekuatan dan kesabaran untuk dia Lesti menghadapi banyak sekali ujian persabaran Yang salah satunya fitnahan dari orang-orang yang tidak menyukainya dan berikutnya persabatan yang kita lihat juga ada sebuah unggahan dari trending saat ini Lesti Kejora dan Rizky pilar menikah siri pada April 2021 persahabat yang dikabarkan bahwa tentunya Dedak dan kakak Bilar menikah siri pada April 2021. Ada kalimat kenseng juga yang dituliskan di postingan ini, misteri terpecahkan pasangan fenomenal Leslie Kejora dan Rizky pilar rupanya telah menikah siri atau secara agama pada April 2021 sebelumnya beredar kamar jika mereka menikah pada awal tahun. Ya, maksudnya awal tahun nikah secara agama itu ya pada bulan April ujar Rizky Pilar Dikutip dari salah satu acara televisi, Pak Sabat ya Jadi sudah terkuat bahwa bulan April adalah bulan pernikahan dari idola kesayangan kita lesti dan Rizky Pilar. Mudah-mudahan ada kejutan yang cedukan vitamin manja selanjutnya